Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini kita bahas outfitnya Idola Kesayangan Outfit Leslar saat tentunya menghadiri acara pernikahan A Sahrul Gunawan ya dimulai dari tasnya Bunda Lesti Tas yang dipakai oleh Bunda L ini ya, bermerek Channel Harganya pun selangit yang mencapai 38 juta 140.000 rupiah ini harga yang sangat fantastis kemudian juga kita lihat sandal yang dipakai oleh bunda Lesti ini harganya juga luar biasa mencapai 27.704.000 rupiah dan untuk sepatu yang dipakai oleh papanya al-fatih papa bilar ini harganya juga bukan kaleng-kaleng mencapai 21.939.000 rupiah Harga yang sangat wow Kalau dinominalkan, dijumlahkan ini harganya Masya Allah Pokoknya berkah barutah untuk rezeki Leslar Mudah-mudahan rezeki idola kesayangan kita bisa nular ke kita semuanya Amin berikutnya persahabat kita lihat juga nih ada cidukan spesial untuk warga konohan di MRP clothing line, perhatikan deh foto Lesti dan bilar waktu kecil memang dua-duanya dari dulu sudah mirip gak heran mereka jodoh dunia akhirat ini masya Allah dari kecil sudah mirip soalnya persahabat ya, hingga komentar Begitu banyak diberikan, di antaranya dari akun UMD. Masya Allah, tabrak Allah, family aslar, sehidup sesurga, jodoh, tiljana, amin, iya, robbal alamin. Ada juga bersahabat tanggapan dari nunung 37 tujuh. Masya Allah, jodoh, tiljana, Allah, Bunda, Lesti dari kecil, suka rambut panjang, katanya tuh. Ada juga tanggapan dari Sandal putih Bilar, Gaheran, jodoh dari kecil sudah mirip soalnya janah ya kalian berdua, amin Banyak begitu Tentunya dukungan dan komentar Yang positif diberikan oleh Para fans, semoga Semakin banyak lagi dukungan yang Tentunya diberikan dari orang baik Orang yang tulus mensupport Les Love Family Kemudian kita lihat juga bersahabat Ini ada momen cidukan spesial Untuk warga Kunoha Saat Papa Gbi, Bunda Lesti Abang L tiba di Acara pernikahan namun warga Konoha dibikin salpok dengan bodyguardnya Leslar kali ini. Perhatikan persahabat yang berbaju kaos putih. Ini adalah bodyguardnya Leslar persahabat. Bodyguard Leslar menjadi pusat perhatian. Ada sebuah kalimat juga yang diposting di unggahan ini. Pasti kalian pada salpok sama kaos putih bodyguard Leslar yang sekarang keren, gagah. Pasti pada kepo IG-nya apa? Katanya itu ada masyaallah Allah Emak-emak Leslar khusus nih pada kepo banget Dengan bodyguard terbarunya Leslar Kita lihat beberapa tanggapan yang diberikan Di antaranya dari aku Leslar ke Jura 19 Masya Allah seneng banget Bahagia banget lihat Leslar Ada juga tanggapan dari Ipid Nia Berarti Leslar bener benar Mengganti semua karyawannya Kecuali Ojia Katanya tuh Masya Allah Luar biasa Baru sahabat kita makin bangga dengan ide kita kali ini terlihat bodyguardnya Nalensel menjadi pusat perhatian namun juga di momen selanjutnya di sini kita lihat persahabatnya ada momen yang bikin kita bahagia sekali melihat Bunda Lesti kejora ini benar-benar sangat perhatian dengan suami dan anaknya saat turun dari mobil Bunda Lesti melihat baju Al-Fatih kita lihat juga baju Al-Fatih dibenerin. Masya Allah, baju papa juga di lihatin terus oleh Bunda Lesti. Ini yang membuat kita bahagia sekali. Hal kecil, tapi romantis, tapi sangat cute persahabat ya. Kita lihat juga nih, banjir komentar di pasangan ini. Di antara yang terlihat keliling di disitu mengatakan, pas bunda benerin baju abang dan papanya, Dua anak bapak sama-sama ngeliatin jas masing-masing. Kayak tahu tahu sih, abang bajunya udah rapi apa belum? Oh. <laughs> Masya Allah, luar biasa. Percaya ya, semua juga dibikin softbox dengan pengawalnya Leslar yang sangat gagah. Top banget katanya tuh. Komentar selanjutnya kita lihat di sini dari Abdul Ploso Alhamdulillah ada pengawal Lesnar lagi Kadang-kadang saya OVT karena Bang berhadapan dengan kekuatan besar Takutnya ada apa-apa katanya itu Doakan saja ya Mudah-mudahan Lesnar selalu dilindungi dari orang yang tidak baik Kemudian kita lihat juga persahabat ada momen yang bikin kagum Al-Fatih sudah pinter, sudah bisa disuruh papahnya persahabat Masya Allah, sudah bisa disuruh papa ambil sendal ya anak Ini pinter banget nih ya, anak makin bahagia sekali Masya Allah, semoga Alfatih selalu menjadi kebanggaan kedua orang tuanya, amin kemudian juga kita lihat di story terbarunya Leslar Entertainment yang mengunggah portrait lesti dan Bilar di acara pernikahan Kak Saharul Gunawan ada sebuah pertanyaan apa hayu apa, siapa tahu mimin bisa sampaikan ke mereka katanya itu persahabat ya kira-kira apa nih yang tentunya pertanyaan dari kalian Akan disampaikan langsung oleh admin saling tertentu Masya Allah Sukses pokoknya untuk kalian Mudah-mudahan selalu bahagia Apapun yang dikerjakan Selalu dilancarkan Dan mudah-mudahan kita juga semuanya selalu sehat Selalu dilancarkan segala urusan Bismillah Mudah-mudahan rezeki kita semuanya lancar Semoga ada kabar baik hari ini Yang kita dapat dari Lasti dan Bilar Jangan kemana-mana terus Ikuti channel Diva TV yang akan terus memberikan info menarik terbaru dan pastinya kabar terhang dari Lesti dan Rizky Bilar. Ini di informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar Kami mengucapkan ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.